Whoa oh, Eh sing temen po rek kono lo kok oh ho Yeah. Silah kita kita pertandingan yang periga Usu enggak perlu ya, selamat lawan Badar. Bapak Badar. Oke, selanjutnya, Pak. Selanjutnya adalah penjari dari Lamongan, Arbut Taki. Arbut Taki monggo nggatek dan juga persiapan untuk melawan Al Taki. Alkohol ini di Jawa lagi. Ucum. dari penunggu. Pak Uratar, ini sedikit bisa. Nah, bon, bon, bon. Sebelum peserta kita naik e, ada yang kurang ini, Pak. Kita belum mengenalkan ketika dewan juri kita yang luar biasa ini. Baik yang bertugas pada pagi hari ini e, untuk ketika dewan juri kita yang sudah tidak asing lagi guru-guru kita curi terbang ada beliau Ustadz Rizal Musabah dari Mojokerto. Saya minta tangan-tangannya untuk Ustadz Rizal Musabah. Iya. Dan juga di bidang curi adab ada beliau. Uh,